Cik, cik, cek cik, cik, cek, cek, cik, Lu, Suara di pece. Salam satu hati. Di sini perkenalkan nama saya, puji saya sendiri misalnya sebagai karyawan juga di divisi marketing. Di sini saya coba menerangkan untuk produk terbaru kita yaitu Honda Genio. Sebenarnya sih yang kedatangannya pada Bapak Ibu semua di sini. Di sini Honda sekarang sudah mengeluarkan produk terbaru namanya Honda Genio. Honda Genio ini sudah mengeluarkan dua tipe kata apa itu yang sebelumnya ini namanya people penuhnya dari Genio, jadi dulu kan ada namanya BIPOC BIPOC sudah di warna keluarnya Genio. ini yang terbaru bentuk fisiknya juga sudah beda fitur fiturnya pun juga sudah beda dan untuk warnanya pun lebih banyak di honda Genio sendiri itu warnanya sekarang sudah terbilang paling banyak di tipe honda beat lainnya sudah 11 warna loh untuk yang CBS sendiri ada lima dan CBS, ISS sendiri itu ada enam mas ya ada enam, ada enam, warna Kebetulan contoh yang ini yang tipe CBS warna merah Untuk masalah, apa itu? Untuk masalah speeding vaksinya Di Honda P14 liter Kapasitas tankingnya yang mencapai 4 liter Jadi, bapak atau ibu sudah bisa nyimpen barang di kalau yang sebelumnya jenio ini karena atau bipod itu kan masih belum bisa tapi kalau jenio Gen sendiri sudah bisa dimasukkan misalnya ada hujan sepatu, barang-barang belanjaan itu lebih luas. terus yang paling baru juga di tipe honda jenio itu kalau yang di Scoopy mm -hmm. untuk tempat casembo nya itu kan ada di depan sini di rak tapi kalau di jenio itu lebih safety dia di bawah jadi nanti yang dengan bisa nyimpen atau ngecas hp nya di bawah jadi gak perlu takut kena misalnya mohon maaf nih misalnya ada orang jahat mau agak susah karena ada di dalam bagasi sini jadi lebih safety untuk banyak sih sama, banyak sudah menggunakan tubel semua terus untuk di wah ini dioda jenio ini kalau dulu kan titol honda yang paling kecil paling ringan itu kan dipegang sama honda beat sekarang jatuh honda Genio ini lebih ringan lebih ringan lebih pendek dibandingkan sebelumnya honda beat terus untuk dipanel meternya pun dia sudah menggunakan full digital itu lampu depannya juga sudah menggunakan lampu led juga lebih terang penerangannya dibandingkan di sebelumnya. Terus yang terbaru di apa itu di di di Honda Senior, sama sih sama apa itu namanya? Kalau untuk masalah harganya berapa untuk kira-kira di segini berapa itu nanti bisa dikonsultasikan sendiri sama teman-teman marketing. Pertama ketika sudah, sudah tahu semua kok harganya Genio berapa Linsau sih tidak jauh dari harga 18 jutaan Harganya lebih murah kok Dibandingkan sama Di atasnya Cikki lebih murah <laughs> Kalau untuk apa itu kapasitas tankinya apa itu Iritnya Bionda Genio memang sekarang sudah lebih irit Karena juga indek juga Bionda Genio sih ya <laughs> Oke, okay. mungkin dari di sini sudah beberapa sudah saya jelaskan mungkin dari monggo barangkali kata tanyaan bisa saya bantu untuk menjawabnya. Oke, selain untuk soal untuk produk jenius sekarang di di Honda kita juga sudah mengeluarkan aplikasi terbaru aplikasi terbaru itu namanya aplikasi Profit apa itu aplikasi Profit apa, apa itu untuk servis. Jadi nanti gini, misalnya bapak atau ibu pingin servis, pegang nanti ngantri, harus booking dulu. Itu sekarang nggak perlu, bapak, bapak itu sekarang bisa lewat aplikasi sendiri dengan menginstall aplikasi Profit. Tangan misalnya, nanti bisa dibantu sama teman-teman marketingnya. Jadi nanti minta tolong sama teman-teman marketing untuk konsumennya tolong diaktifkan aplikasi Profitnya. Nanti bapak ibu bisa mengetahui aku pingin booking service. Hari ini jam segini itu tahu sendiri, jadi nggak perlu repot telepon, nggak perlu repot datang ke perlu tunggu HP sendiri, HP-nya sendiri. Jadi, dari situ lebih cepat. Yang pertama. Terus yang kedua, Bapak sama Ibu juga bisa mendaftarkan apa itu motor-motor Bapak Ibu di HP-nya sendiri. Jadi motor itu misalnya pas waktu service atau masalah asuransinya itu ketahuan di sini semua di aplikasi itu tadi. Jadi nanti, apa itu benar-benar minta tolong sama teman-teman marketing untuk aplikasi aplikasi Profit untuk menginstal aplikasi Profit. Itu sangat sangat sangat berguna kok, Pak. Dan gratis yang pasti. Dan yang pasti dengan setiap kali menggunakan aplikasi Profit itu nanti dari teman-teman atau dari aplikasinya sendiri pun njenengan banyak promonya kok, Pak. Ada ada ada diskon sampai 20% dan di situ pun nanti dengan juga apa itu namanya juga tahu kira-kira saya servis itu habis berapa, misalnya total kerusakannya segini segini, total kerusakannya ini ini nanti akan ketahuan di sini, perkiraan harganya itu hanya perkiraan bukan bukan bukan harga patent bukan itu hanya perkiraan harga. Oh lihat, jadi gara-gara ini untuk servis bisa rusak iki rusak iki, dari ketahuan semua Enak, jadi enggak, enggak perlu bingung angkara-angkara aku servis tidak piru ya, terus aku servisnya kok suwir temeng hari, mendingan diaktifkan saja aplikasi project itu, oke? Okay? Barangkali dari ini ada yang mau ditanyakan, Bapak, Ibu, monggo, mungkin bisa saya bantu, nanti mungkin setiap pertanyaan nanti juga akan dapat doorpress dari teman-teman, setiap pertanyaan, gak tahu nanti doorpress-nya apa. ya Mas? Mas Afis nanti untuk setiap pertanyaan apa dapat doorpress? Doorpress? Dapat ya? Monggo, barangkali Bapak, Ibu, mau ingin ingin tanya apa? Ya pasti, ya pasti dulu, pesan dulu. Nanti untuk cara proses pemesanannya, cara proses pembelian, Cik, cik, cik, cik, cik, cik, cek cek Lu, Suara di Salam satu hati. Di sini perkenalkan nama saya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 nyimpen barang di jok kalau yang sebelumnya jenio ini karena tepi pot itu kan masih belum bisa tapi kalau jenio Gen sendiri sudah bisa dimasukkan misalnya ada hujan sepatu atau barang-barang belanjaan itu lebih seluas. terus yang paling baru juga di tipe honda jenio itu kalau yang di Skupi untuk tempat casembo nya itu kan ada di depan sini di rak. Tapi kalau bioda sini itu lebih safety Dia di bawah jok. Jadi nanti njenengan bisa nyimpeng atau ngecas HP-nya di bawah jok. Jadi tidak perlu takut kena masalahnya. Mohon maaf ini misalnya ada orang jahat mengambil agak susah karena ada di dalam bagasi ini Jadi lebih safety Untuk banyak sih sama. Banyak sudah menggunakan toble semua. Terus untuk di wah ini, bioda Genio ini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 dibandingkan di sebelumnya. Terus yang terbaru di apa itu di di di Holda sama sih sama apa itu namanya? Kalau untuk masalah harganya berapa Mas untuk dia kira di sebesar ini berapa itu nanti bisa dikonsultanikan sendiri sama teman-teman marketing. Teman marketing pasti sudah, sudah, sudah tahu semua kok harganya Senio berapa, temen -temen, tidak Nggak, nggak jauh dari harga 18 jutaan harga lebih murah kok dibandingkan sama di atasnya sedikit lebih murah <laughs> kalau untuk apa itu kapasitas tagihnya apa itu iritnya dioda c ini memang sekarang sudah lebih irit karena juga injek juga dioda ini mungkin dari di sini sudah untuk berapa sudah ya, saya jelaskan. Mungkin dari ya, monggo barangkali ada pertanyaan bisa saya bantu untuk oh. selanjutnya. Oke, okay. selain untuk layanan untuk produk Genio, sekarang di, di Honda kita juga sudah mengeluarkan aplikasi terbaru. Aplikasi terbaru itu namanya aplikasi Probit. Apa itu aplikasi Probit? Apa atau ibu untuk servis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 habis berapa misalnya total kerusakannya segini segini total kerusakannya ini ini nanti akan ketahuan di sini perkiraan harganya itu hanya perkiraan bukan bukan bukan harga paten bukan itu hanya perkiraan harga oh wajar jadi kalau-kalau pergesekan itu untuk servis bisa merusak iki rusak iki dan ketahuan semua Enak, jadi enggak enggak enggak perlu bingung kalau aku servis tidak piru ya terus aku servisnya kok suwe temen ngantri mendingan diaktifkan saja aplikasi project itu oke okay? barangkali dari ini ada yang mau ditanyakan bapak ibu monggo mungkin bisa saya bantu nanti mungkin setiap pertanyaan nanti juga akan dapat dorpres dari teman-teman setiap pertanyaan nggak tahu nanti dorpresnya apa, ya mas, pak Afis nanti untuk setiap pertanyaan apa dapat dorpres, dorpres dapat ya, monggo barangkali bapak ibu mau ini ingin tanya apa, Ya pasti ya pasti dulu pesan dulu nanti untuk cara proses pemesanannya cara proses cara proses pembeliannya.